bisa enggak satu, satu, dua, dua tiga, tiga. Oh. Ah, kalah. ah kalah oke wangi wangi dari awal, Ini dari awal. maskernya buka dulu aja. Oh, ya. Di rumah kok. Oh. Tadi kalau pas, kalau dua, Siapa yang menang? Satu, dua, tiga. tiga. tiga. Nah. Kalah dua-duanya. bisa mau, Karena kan ada nah langsung ke, si si menang mai, yang yang si yang mana? yang ini. Kamu, kamu di mana? kamu di sana. satu, satu dua, ayo. tiga. ah, dua-duanya. ah, dua-duanya ah. enggak kamu bisa itu yang biru ya? ya, yes. yang di rumah pas gada ceceng tadi kan, nanti ambil sama dua-duanya, tapi yang nangis ini. ini. Yeah, ya ya, ambil juga. ya. satu dua, dua tiga salah uh, tidak tadi tapi kan tadi kamu udah jatuh iya lalu ini, lalu lalu. oh lalu. Ter. T. Ya. bakalan maju atau itu Ma. nyangkut dua-duanya. Tak tak ta, ini nya cop. Kedua deh buat uh, nyebutnya. Eh, uh, ituin -itu dulu, pasangin dulu. Jangan, enggak usah. Ini mah buat nyebutkannya Hah? Buat nyebut. Buat nyebut. Iya. Bentar. buat ngetungnya Nih, eh, ada enggak bisa itu? Apa ya? Di dipegang dua-duanya. Bisa, bakal jadi itu, kita bakal mana mana jadi... aku nomornya satu, aku oh, yes. iya, nomornya satu. Ih, oh ya ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, awas tapi jangan yang ah putar. putar. awas kita mau putar. putar putar. dan Aaa, Ah. aa, aa, aa, aa, Oke, jangan jauh-jauh. Aduh. Okay. Aduh, enak. Kena. ada ah. ya. Oh, jangan-jangan kamera kita ini ada bingung. Kita awasnya ayu, ayu jangan ya, lanjut aja. Lanjut aja. Oke. Aku mau berdoa. Eh. Wah. Ya. Ya. Awas jangan nganggu. Kamu nyawa jangan diambil. Itu belum ada yang kalah Beneran -bener lo nyangkut